Wa ala alihi wa adimai, amma Yang saya hormati Bapak Ketua DPRD Provinsi Jambi, Bapak Insinyur Cornelius Kuston. Terima kasih atas kehadiran Bapak. Yang saya hormati Bapak Penceramah AKBP Zainuri beliau adalah seorang polisi dan berdinasi Polda. ini penceramah yang tidak pernah kita dapatkan dari kepolisian yang saya hormati ketua mahkamah organisasi AKK Provinsi Jambi Bapak Rafli Raplinor yang saya hormati ketua MTKK Kota Jambi, Bapak Haji Salman yang saya hormati para-para Bapak Zul Bapak Pahmi Pahmir Tangkid. Nah, beliau ini adalah inisiator pendiri HKK Provinsi Jambi. Yang saya hormati Bapak Yus Adnan Yusuf dan Bapak Uh, Pak Mirizal tadi sudah ya itu beliau adalah mantan ketua HKK, Pro, uh, HKK Jambi kemudian ada lagi orang-orang tua kita, tokoh-tokoh masyarakat tinggi, Pak Muslan Bahudin Pak Dokter Nasrul Kadir kemudian Pak Bukhari Hasan dan mungkin ada lagi yang lain yang tidak dapat kami sebutkan namanya dan juga yang saya hormati Bapak Camat Alam Rajo, ada Pak Camat? Yang mana? Ya, terima kasih Pak Camat. Dan yang saya hormati Bapak para dinas Kota Pemda, Kota Jambi. Pertama-tama pada malam ini tadi telah disampaikan hajat oleh tuan rumah Sekaligus Ketua HKK Kota Jambi. Yang mana hajat beliau adalah pertama melaksanakan Isra' merat dan yang kedua menempati rumah baru. Dan yang ketiga menyambut bulan suci Ramadan. Yang mudah-mudahan niat dan hajat beliau ini didengar dan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapat dan menempati rumah dan diberkah lebih berkah amin ya rabbal alamin. Amin. amin.